Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara melakukan instalasi windows 11 untuk langkah-langkahnya silahkan simak video berikut ini Sudah berhasil Masuk ke tampilan awal Instalasi Windows 11 Tampilan ini akan muncul Ketika kita sudah Berhasil booting Menggunakan uh, Instalasi Windows 11 Menggunakan Playbase Ataupun DVD Untuk langkah selanjutnya silakan di klik Next Selanjutnya silakan dipilih install Now Oke okay, Kalau mencari tampilan ini ini adalah tampilan untuk melakukan aktivasi windows jadi bagi kita yang sudah membeli lisensinya kita akan diberikan produk key bagi yang belum maka kita uh, menginstalasinya tanpa melakukan masukan produk key. jadi sekarang kita belum punya produk silahkan diklik klik I don't have produk key oke okay. langkah selanjutnya sekarang kita diminta untuk memilih versi windows yang akan kita install ini kita bebas menggunakan versi windows yang mana saja untuk saya, hal ini saya rekomendasikan untuk menggunakan windows 11 pro kalau sudah dipilih klik sekali silahkan selanjutnya klik next langkah selanjutnya silahkan di checklist tentang di accept di licensi System. Maksudnya inilah kita sudah membaca uh, Informasi dari Microsoft dan kita setuju Kalau sudah silahkan diklik next. Di sini ada dua, dua buah pilihan Upgrade dan custom Kalau upgrade adalah kita upgrade sistem operasi sebelumnya ke Windows 11 dengan harapan sistem operasi sebelumnya itu adalah harus support untuk upgrade ke Windows 11. Kalau yang kedua, kita melakukan custom Windows, Windows 11. Sekarang kita pilih custom. Selanjutnya kita akan memilih perangkat posisi tempat kita menginstal Windows 11. Sekarang kalau di sini ada tempat pilihan. Ada pilihan partisi 1, 2, 3, dan 4. Untuk partisi 1, otomatis ini tidak bisa kita lakukan instalasi. Biasanya, untuk oh, instalasi industrial itu kita lakukan pada partisi C. Biasanya, ya, partisi C otomatis biasanya berada pada partition 2, ya, dan partition 3 ini adalah D atau local list D yang partisi empat ini adalah local disk uh, I ya ya berurut biasanya ini local disk C, local disk D dan local disk I ini bagi yang partisinya tiga kalau cuman partisinya dua biasanya cuma uh, local disk C dan D dan di sini kita juga bisa menghapus sebenarnya membuat mempartisi ulang bisa kita pilih partisi yang mau kita hapus nanti akan terhapus dan kita uh, create lagi kita klik new sekarang kita tidak melakukan penghapusan partisi kita biarkan seperti ini kalau seandainya ini kita hapus uh, dampaknya apa nanti jadi kalau ini misalnya di local list ini kita hapus di sini maka dampaknya data yang ada pada local list ini atau partisi tiga ini semuanya akan hilang jadi maka di sini kita harus hati-hati untuk melakukan format download dan lain sebagainya kita harus perhatikan betul dan pastikan kita untuk menginstal windows 11 itu kita menginstalnya pada uh, lokasi D atau partisi 2 ya partition 2, drive 0 partition 2 oke okay. kalau sudah klik sekali selanjutnya klik next ya Oke, sekarang kita tunggu proses instalasinya. Oke, dia akan lakukan restart. Kita biarkan saja. Oke, okay, langkah selanjutnya silakan kita memilih lokasi negara. Sekarang, silakan kita cari. Kita pilih di sini, Indonesia. Oke, okay. selanjutnya silakan klik yes. selanjutnya eh, silahkan pilih layout keyboard sekarang kita biarkan aja defaultnya us selanjutnya silahkan pilih yes Oke okay. selanjutnya pas disini silahkan diklik skip tunggu prosesnya Oke, okay. langkah selanjutnya adalah kita uh, klik skip ya, skip ya. silahkan klik skip saja Kalau kita mau beri nama boleh juga, sekarang saya klik skip saja Selanjutnya, silahkan pilih yang setup for personal use selanjutnya klik next oke okay. selanjutnya jika kita mempunyai akun Microsoft silahkan ditambahkan pada sign in ini jika tidak punya silahkan diklik sign in option ya sekarang kita pilih sign in option ya. oke okay. Langkah selanjutnya adalah silakan diklik offline icon ya, silakan klik offline. Oke, okay. selanjutnya silakan di klik skip now, skip for now ya. Selanjutnya silakan kita... Uh, masukkan namanya kita input namanya e, nama penggunanya misalnya nama penggunanya adalah misalnya oke okay. masukkan namanya selanjutnya silahkan klik next selanjutnya kita bisa memberi password agar tidak sembarang orang dapat mengakses komputer kita atau laptop kita jika tidak ingin menambahkan password, maka ini kita kosong saja. Saat ini kita kosong saja, tidak usah kita kasih password. Kalau sudah, silahkan klik next. Oke, okay. langkah selanjutnya silahkan ini kita klik next. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita klik accept ya. Oke, okay, kita tunggu proses ini hingga selesai. Oke, okay, Windows 11 dengan tampilan yang cukup menarik Sudah berhasil kita install di komputer atau laptop kita Langkah selanjutnya adalah Silahkan diinstall driver atau aplikasi yang kita butuhkan Untuk penginstallan sistem operasi ini sudah berhasil kita lakukan kalau kita lihat tampilan Windows 11 nya uh, Sangat menarik sekali uh, untuk selanjutnya silakan uh, install aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan ya Kini itu yang dapat saya sampaikan Terlebih dan kurang saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh